Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mr Mat akan cuba untuk uh, menjadi pembaca berita pada kali ini dan bersama-sama kita ikuti ini uh, konten ini. Namun sebelum itu uh, harap semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button dan mari kita masuk ke ruang konti berita Mr Mat. Assalamualaikum salam sejahtera saya Mr Mat dan berikut merupakan tajuk-tajuk berita -tajuk pilihan untuk kali ini 16 pesawat tentera utara China hampiri ruang udara Malaysia UDM sifatkan ancaman kedaulatan negara wajah pesawat China yang ditintas UDM kerana menceroboh Malaysia hantar nota bantahan 16 pesawat China ceroboh ruang udara. Amerika Syarikat kutuk China ceroboh ruang udara Malaysia. Berita sepenuhnya. 16 pesawat tentera udara China menghampiri ruang udara Malaysia, TUDM sifatkan ancaman kedaulatan negara. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengesan penerbangan mencurigakan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAF menghampiri Ruang Udara Negara pada 31 Mei yang lalu. Penerbangan pesawat PLAF itu dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM dari Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada 11.53 pagi. TUDM berkata pesawat terbabit dikesan terbang secara formasi taktikal in trail pada jarak 60 batu nautika antara satu sama lain. Insiden ini merupakan perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara dalam laluan penerbangan di dalam wilayah maklumat penerbangan Kota Kinabalu, KKFIR, menurut TUDM dalam penyataan. UDM berkata, formasi panjang tersebut juga terbang dengan paten dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka kemudian didapati mengubah arah penerbangan di ruang utara Beting-Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Pesawat terbabit dikesan terbang pada ketinggian antara 23,000 kaki sehingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots melalui Singapura sebelum memasuki Ruang Udara Zon Maritim Malaysia, ZMM. Menurut TUDM, apabila arahan tidak dipatuhi dan didapati melangkaui persempadanan menghala ke Ruang Udara Negara, TUDM melancarkan pesawat Hawk 208 daripada nombor 6 Squadron, Pangkalan Udara Labuan untuk memintas pesawat asing tersebut. TUDM berkata, pesawat terbabit dikenal pasti sebagai pesawat pengangkut strategik daripada jenis Ilyushin I-176 dan pesawat Xi'an Y-20 yang merupakan melaksanakan pelbagai misi. Insiden ini dikenalikan oleh TUDM khasnya dan ATM amnya berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Penerbangan Antarabangsa International Civil Aviation Organization, ICAO, serta Strategi Pertahanan Udara Nasional, SPAN. Kementerian Luar sudah dimaklumkan mengenai kejadian ini, tambah kenyataan itu. Sebelum ini, kapal pengawal pantai dan tentera laut China dilaporkan menceroboh perairan Malaysia sebanyak 89 kali antara 2016 hingga 2019. Pencerobohan ini melibatkan kepulauan tertentu di Laut Cina Selatan yang dituntut beberapa negara termasuk China dan Malaysia. Wajah pesawat China yang dipintas TUDM kerana menceroboh. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM baru-baru ini telah memintas pesawat milik Tentera Udara China yang dipercayai menceroboh ruang negara. Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Akmal Abdul Samad berkata, penerbangan pesawat-pesawat PLF tersebut telah dikesan oleh radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC2 di Sarawak pada 11:53 pagi waktu tempatan. Katanya, hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut adalah daripada jenis Ilyushin-276 dan pesawat Xi'an-Y-20. Pesawat-pesawat jenis ini merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Insiden itu katanya merupakan perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara dalam laluan penerbangan Airways di kota Kinabalu. Berikut adalah antara foto pesawat Cina itu yang dirakam oleh TUDM. Malaysia hantar nota bantahan 16 pesawat Cina ceroboh ruang udara. Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada Cina berhubung 16 pesawat tentera udara Republik Raya Cina PLAF yang menceroboh Ruang Utara Zon Maritim Malaysia ZAM dan menghampiri Ruang Utara Nasional semalam. Menteri Luar Datuk Seri Isyamuddin Husin menyifatkan tindakan 16 pesawat PLF itu sebagai pencerobohan Ruang Utara dan Kedaulatan Malaysia. Sehubungan itu, beliau berkata Kementerian Luar akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan berhubung pencerobohan itu. Berdasarkan laporan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Kementerian Luar akan mengemukakan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan itu kepada kerajaan China. Kementerian Luar juga akan memanggil duta besar China ke Malaysia untuk mendapatkan penjelasan pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia pada oleh 16 pesawat PLF. Selain itu, saya akan membangkitkan kebimbangan serius berhubung perkara ini kepada rakan sejawat di China katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, Panglima Tentera Udara General Tan Sri Akbal Abdul Samad dalam satu kenyataan memaklumkan TUDM memintas 16 pesawat PLF yang dikesan menceroboh ZNM Kota Kinabalu KK IFR semalam. Pesawat berkenaan yang dikesan Radar Pertahanan Udara TUDM dari Pusat Pertahanan Udara Sarawak pada jam 11.53 pagi terbang secara formasi taktikal in-trail pada jarak 60 batu nautika antara satu sama lain. Beberapa arahan supaya pesawat berkenaan menghubungi Kawalan Trafik Utara KKIFR tidak dipatuhi sekaligus TUDM melancarkan pesawat pemintas pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Nishamuddin menegaskan pendirian Malaysia tidak akan sekali-kali berkompromi dalam aspek keselamatan negara meskipun memiliki hubungan diplomatik dengan mana-mana negara. Pendirian Malaysia jelas iaitu tidak akan berkompromi dalam aspek keselamatan negara walaupun memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan mana-mana negara sekalipun. Malaysia tetap teguh dalam mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Amerika Syarikat kutuk China ceroboh ruang udara Malaysia. Komander Pasifik Tentera Utara Amerika Syarikat mengutuk tindakan pesawat tentera China yang terbang berhampiran Malaysia dan Taiwan. Sejumlah 16 pesawat tentera Cina terbang di perairan yang menjadi rebutan pelbagai negara berhampiran Borneo baru-baru ini yang memaksa tentera udara diraja Malaysia mengarahkan pesawat pejuangnya untuk membuat pintasan. General Kenneth Wilspeck berkata, Aktiviti penerbangan tentera Cina itu serta peningkatan jumlah pencerobohan zon pertahanan udara Taiwan menambah senarai aktiviti China yang menggugat kestabilan dan meningkatkan ketegangan di rantau berkenaan. Kita hanya membuat perkiraan yang salah di rantau berkenaan dengan aktiviti seumpamanya khususnya masuk ke ruang utara pihak lain, katanya pada Jumaat. Beijing menuntut Taiwan sebagai sebahagian wilayah China dan menegaskan pesawatnya yang terbang berhampiran Borneo di Laut China Selatan sedang menjalani latihan rutin dan tidak memasuki ruang udara Malaysia. Beijing tidak mengendahkan keputusan tribunal antarabangsa pada 2016 yang mengisytiharkan tuntutannya terhadap hampir semua Laut China Selatan adalah tanpa asas. Ketika ini, wujud kebimbangan dalam kalangan negara barat bahawa pasukan tentera china yang semakin berkuasa akan cuba merampas taiwan menggunakan kekerasan sejak beberapa bulan lalu kekerapan penerbangan pesawat china di rantau itu meningkat secara dramatik yang mengancam keupayaan pertahanan utara taiwan begitulah tadi uh, beberapa berita yang disampaikan melalui konten ini terima kasih mereka yang mengikuti dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan notifikasi button dan kita jumpa di update video yang akan datang. Terima kasih.